Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denma Slamin Yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas rahasia agar ayam terhindar dari penyakit aratan Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membahas rahasia agar ayam terhindar dari penyakit aratan namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya Saya minta pada rekan-rekan yang mungkin ber baru bergabung di channel Denmas Lamin Saya ucapkan selamat datang Dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar Agar channel saya terus berkembang Sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial Juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya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 agar ayam kita itu sehat terus baik musim kemarau ataupun musim penghujan walaupun tanpa divaksin itu sangat mudah jadi ada caranya dan rekan-rekan harus memperhatikan sehingga penyakit aratan tidak menyerang ke kandang kita karena kalau penyakit aratan kita tidak bisa mengatasi maka setiap tahun setiap beberapa bulan kemudian ayam kita terserang penyakit aratan terus sehingga Ya, untuk merawat ayam yang harus yang sangat penting harus rekan-rekan bisa mengatasi penyakit aratan dan caranya, caranya itu yang nomor satu cara mengatasi agar ayam kita sehat terus tidak terhindar dari penyakit aratan nomor satu adalah rekan-rekan pada pagi hari pagi hari rekan-rekan bisa melakukan pengecekan tembolok jadi tembolok ayam pada waktu pagi hari itu memang harus dicek kalau ayam yang kurang sehat ditandai temboloknya masih ada masih banyak, kalau tembolok ayam masih banyak itu tanda ayam kurang sehat tetapi kalau temboloknya habis itu tanda ayam sehat saya ulangi lagi pada rekan-rekan pada pagi hari harus mengecekkan tembolok ayam jika temboloknya masih ada ataupun masih banyak itu tanda ayam kurang sehat tapi kalau tembolok ayam pada pagi hari masih sedikit ataupun habis itu tanda ayam sehat kemudian Langkah yang kedua, jangan terlalu sering memberi makan. Jadi, rekan-rekan, jangan terlalu sering memberi makan. Pala justru usahakan ayam itu lapar kalau lap yang lapar itu lebih agresif Jadi kalau saya ingatkan pada rekan-rekan untuk ayam lapar itu justru lebih agresif sedangkan kalau ayam terlalu kenyang itu banyak tidurnya jadi usahakan jangan terlalu kenyang untuk memberi makan pada pagi hari itu rekan-rekan harus diperhatikan jika temboloknya pagi hari sudah habis jam 8 ataupun jam 9 sudah habis itu tanda ayam sehat rekan-rekan bisa memberi makan tetapi kalau temboloknya mak jam 9 jam 8 itu masih penuh masih banyak masih setengah itu tanda ayam kurang sehat jangan dikasih makan kemudian ada rekan-rekan semuanya maksimal jadi maksimal memberi makan itu dua kali jangan sampai berlebih sebentar-bentar dikasih makan sebentar-sebentar ayam dikasih makan kalau terlalu sering dikasih makan justru ayamnya nafsu makan berkurang juga rentan dengan penyakit jadi nafsu makan berkurang juga rentan jadi dengan penyakit sebaiknya pada rekan-rekan untuk memberi makan dua kali ataupun satu kali. Kalau dua kali saya ulangi lagi dengan catatan tembolokan temboloknya pada pagi hari itu habis. Kemudian agar ayam kita sehat terus itu sinar matahari jadi sinar matahari itu perlu masuk ke kandang kita ataupun ayam diumbar jadi kalau memang sinar matahari tidak bisa masuk ke kandang kita minimal ayam diumbar sebentar diumbar beberapa jam ataupun seterusnya tidak masalah kalau rekan-rekan sudah bisa mengatasi tembolok, sudah bisa mengatasi arakan diumbar bebas untuk ayam yang kecil sampai sore itu tidak bermasalah walaupun ayam yang diumbar bebas itu rentan dengan penyakit jadi ayam yang diumbar bebas itu rentan dengan penyakit sedangkan yang di bok itu minim dengan penyakit tetapi kalau rekan-rekan sudah paham untuk memberi makan itu sangat mudah seperti punya saya setiap pagi pun ayam saya umbar bebas semuanya saya ya, perhatikan satu persatu mana kalau ada temboloknya yang tidak turun saya sudah bisa memantunya jadi agar agar tahu aratan itu tidak menyerang ke kandang kita itu harus ada deteksi dini jadi, jadi tidak ada itu ujuk atau terpengar tiba-tiba jadi tidak ada itu tiba-tiba semuanya ada sebab dan akibat kalau rekan-rekan pada pagi hari memberi makan Kemudian temboloknya masih banyak dipaksa memberi makan, kemudian sore dipaksa memberi makan juga. Padahal ayam tersebut tidak sehat, sehingga pada malam hari rekan-rekan tidak menyadari ayam akan mengalami sesak nafas. Jadi kalau temboloknya tidak mau turun, kemudian rekan-rekan memaksa memberi makan, itu pasti pada malam hari nafas ayam tersengal senggal Jadi sehingga ayam akan sesak nafas, sehingga akan menjadi di nudes jadi pada rekan-rekan itu sangat penting jadi mengatasi aratan agar ayam kita sehat terus itu sangat penting untuk pemberian makan jadi pemberian makan itu sangat penting agar terhindar dari penyakit aratan kemudian pada rekan-rekan setelah ayam diubar bebas terus-terus kemudian terkena sinar matahari kemudian jika jika ayam milik rekan-rekan semuanya ada satu ekor, ada satu ekor mempunyai tanda-tanda tidak nafsu makan, tidak nafsu makan kemudian temboloknya tidak mau turun maka ayam yang sehat semuanya berada di dalam kandang saja saya ulangi lagi jika ada satu ekor ayam yang temboloknya tidak mau turun ataupun masih banyak untuk ayam yang sehat berada di box saja jangan sampai dikeluarkan kalau dikeluarkan nanti akan tertular jadi ayam yang sehat nanti akan tertular sedangkan ayam yang temboloknya tidak mau turun rekan-rekan lepas siapkan air minum biar ayam tersebut minum kemudian kita remas-remas ayam bergerak terus jangan sekali-kali dikasih makan jadi jangan kalau temboloknya yang tidak mau turun sudah ada tanda-tanda tidak sehat, hanya diberi minum saja, tidak diberi makan sampai besok. Misalkan ini misalkan pada sore hari temboloknya sudah habis, jangan dikasih makan. Dikasih makannya besok sekitar jam 1 ataupun jam 2. Kalau dikasih makan justru ayam akan sakit lagi karena belum sembuh betul sehingga kalau rekan-rekan sudah bisa memahami seperti ini ayamnya tidak akan ludes jadi tidak perlu memakai vaksin karena pada waktu dulu saya memang pernah menggunakan vaksin, ya, karena vaksin itu untuk memperkuat, memperkuat antibodi pada badan. Jadi, kalau terserang penyakit, antibodi ayam lebih kuat daripada yang tidak divaksin. Tetapi untuk penyakit tetap menyerang terus, kalau dari penyakit tetap menyerang. Tapi kalau divaksin itu lebih baik, lebih daya tahannya lebih kuat. Tetapi pada rekan-rekan semuanya, karena saya sudah sudah berpengalaman untuk mengatasi ayam jadi ayam saya tidak perlu saya vaksin jadi kenapa saya tidak membuat video di ayat tentang vaksin karena memang saya sudah bisa mengatasi semua penyakit ayam sehingga ayam tidak akan ludes. untuk itu pada rekan-rekan semuanya Silahkan ikuti video saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya saja. Pasti akan saya jawab, sehingga ayam rekan-rekan semuanya tidak ludes. Kemudian beli lagi, beli lagi. Itu sangat disayangkan. Saya berharap rekan-rekan semuanya bisa mengatasi tembolok tidak mau turun kemudian aratan kalau datang ke kandang kita kita sudah antisipasi deteksi dini ayam-ayamnya sehingga ayam yang lain tidak tertular tidak ada tidak ada dengan tiba-tiba jadi tidak ada tiba-tiba semuanya ada sebab dan akibatnya untuk itu rekan-rekan harus mahir dan praktek harus praktek dipraktekkan oh ya seperti ini temboloknya masih banyak tidak perlu dikasih makan oh temboloknya sudah habis baru dikasih makan demikian pada rekan-rekan satu B cara mengatasi agar ayam itu ayam kita itu sehat terus terhindar dari penyakit kemudian penyakit juga kita bisa atasi dengan deteksi dini jika rekan-rekan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan saya Denwa Selamin, selamat sore